ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini seperti biasa aku bakal berbagi tips, edukasi, sharing dan segala macamnya yang berhubungan dengan garis 2 nah kali ini aku tuh pengen nyampain salah satu informasi yang harus kalian tahu bagi para kalian pejuang garis 2 itu penting banget sesuai dengan judul aku bakal kasih tahu kalian empat jenis tes kesuburan yang wajib banget mau cobain untuk mengetahui kesuburan jika tak kunjung hamil dan ini tuh bisa kalian coba untuk mengetahui ada permasalahan apa yang ada di dalam tubuh kalian atau di kesuburan kalian ini aku bakal kasih tahu kalian pendapat dari dokter SPOG Nah ini tuh dokter spesialis kebidanan dan kandungan di mana konsultan fertilitas dari rumah sakit IMC Tangerang Yaitu dokter Marinda Suzanta SPOG Beliau berkata bahwa seseorang itu dinyatakan infertilitas Atau sulit untuk mendapatkan keturunan atau mengalami gangguan kesuburan itu bila pasangan yang sudah menikah lebih dari 12 bulan dengan berhubungan seksual satu minggu itu bisa tiga kali tanpa menggunakan kontrasepsi tapi tidak kunjung hamil wah ini tuh uh, pengalaman pribadi banget ya guys dan dapat dinyatakan bahwa seseorang ini mengalami gangguan kesuburan. Nah, karena hal ini kalau misalnya dari 12 bulan itu enggak kunjung hamil setelah menikah dan aktif berhubungan seksual tapi tidak kunjung-kunjung hamil, maka dokter menyarankan untuk cek suami istri ke dokter. Jadi ada empat tes kesuburan di mana untuk mengetahui gangguan kesuburan kita itu ada di mana. kayak Ini dia empat jenis pemeriksaan yang wajib kalian cobain untuk mengetahui tingkat kesuburan kalian atau siapa diantara suami atau istri yang mempunyai masalah kesuburan. Nah pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan sel sperma atau menganalisis sperma. Untuk pemeriksaan ini sendiri biasanya dianjurkan untuk suami ya tentunya karena suami yang memiliki sperma, sini dokter bakal menganalisis yaitu, mulai dari strukturnya, bentuknya, pergerakannya, tingkat keasamannya, atau pH-nya, kekentalannya, dan jumlah dari sel sperma tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari standar atau di bawahnya, berarti dinyatakan bahwa sel sperma ini bermasalah, kayak gitu. Entah dari bentuknya, ukurannya, kekentalannya, pH-nya, kalau misalnya. Mereka tidak mencukupi standar atau bahkan tidak memenuhi kriteria yang disebutkan oleh para dokter ini Sel sperma tersebut bermasalah Nah contoh simpelnya misalnya nih pergerakannya Kalau misalnya pergerakan dari sel sperma itu bergerak aktif Nah pas dicek ternyata sel spermanya itu tidak bergerak Nah berarti disitu ditandakan bahwa sel sperma tersebut ada yang bermasalah Tapi kalau misalnya dia bergerak aktif berarti dinyatakan sehat Nah normalnya pria itu mengeluarkan sel sperma adalah 15 juta per mililiter ejakulasi Dari dokter Melinda sendiri nih mengungkapkan bahwa analisis sperma ini adalah salah satu pemeriksaan kunci dalam tes kesuburan pada pria Sini bisa dilihat nih kualitas dari sperma suami itu sehat atau tidak Kayak gitu. Pemeriksaan yang kedua adalah evaluasi rahim Seperti kita ketahui bahwa rahim itu adalah merupakan tempat penampungan janin Atau tempat tidur janin lah istilahnya kayak gitu Menurut dokter Melinda ini sendiri pemeriksaan itu sangat penting ya Dilakukan pemeriksaan rahim karena Uh, biasanya menggunakan alat yang disebut juga dengan histeroskopi Dan ini tuh digunakan untuk melakukan pemeriksaan rahim pada istri Histeroskopi ini sendiri dia itu merupakan golden standard untuk melakukan pemeriksaan rahim Nah guys untuk pemeriksaan ini sendiri ini tuh nggak lama paling 30 detik sampai 1 menit lah Biasanya selama pemeriksaan ini kalian bakal dikasih obat untuk uh, peredah rasa nyeri kayak gitu Jadi selama pemeriksaan ini karena menimbulkan rasa yang tidak nyaman Jadi kalian akan di sedikit dibius kayak gitu Dengan obat penghilang rasa nyeri Jadi kalian nggak usah khawatir Dan pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan saluran tuba nah di sini tuh untuk mengetahui apakah paten atau tidak patennya tuba kalian kayak gitu apakah ada yang menyumbat atau tidak ini tuh merupakan pemeriksaan lanjutan dari yang evaluasi rahim tadi dan pemeriksaan yang ketiga ini yang disebut juga dengan HCG dimana nanti kalian itu bakal dimasukkan cairan ke dalam tuba kalian dan lihat melalui suatu monitor gitu pemeriksaan ini sendiri itu bertujuan untuk mengetahui apakah penyumbatan atau tidak di antara saluran tuba biasa juga disebut dengan tempat bertemunya sel sperma dan sel ovarium atau disebut juga dengan sel telur kemudian setelah kalian melakukan HCG diketahui misalnya ada masalah atau enggaknya ada penyumbatan atau tidaknya di sini emang banyak banget pemeriksaannya itu lebih banyak ke perempuan Karena perempuan yang lebih harus diperhatiin dimana letak permasalahannya Karena kalau suami paling cuma di sperma Tapi kalau di istri banyak banget Yang pastinya organ reproduksinya juga harus dicek Terus hormonnya juga dan banyak lagi kayak gitu So yang keempat adalah Nah, pemeriksaan yang keempat ini di mana setelah melalui tahapan-tahapan yang tadi itu, selanjutnya dokter bakal melakukan yang namanya evaluasi opulasi atau memperhatikan kesuburan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa ovulasi itu adalah di mana masa pelepasan sel telur yang matang yang siap dibuahi di ovarium kalau misalnya kalian itu berhubungan intim di masa-masa subur ini tuh bisa menghasilkan kehamilan kalau misalnya sel telur itu udah mateng Dan jangan lupa pula kalau misalnya kalian berhubungan intim di masa-masa lagi program kehamilan jangan menggunakan alat kontrasepsi apapun supaya pembuahannya berhasil nah Uh, pemeriksaan saat ovulasi ini sendiri dimulai dengan mengecek kadar hormon yang ada di dalam tubuh Hormon yang dicek ini adalah hormon progesteron dan mencari tahu estimasi kulasien melalui USG Itu aja tahapan-tahapan pemeriksaannya tapi nggak semua pasangan harus dicek semuanya kalau misalnya kalian emang udah bener-bener program hamil apapun belum berhasil dan kalian penasaran apakah kalian itu punya masalah kayak gitu kalian bisa langsung cek aja ke dokter nanti itu tahapannya seperti yang aku sebutin tadi dan kalian intinya kalau misalnya kalian nonton video ini ini tuh untuk gambaran kalian dalam menjalani program kehamilan supaya kalian tuh nggak bingung dan fungsinya buat apa-buat apa aja dan kadang emang ada sih dokter yang gak terlalu kooperatif, jadi penting banget buat kita nyari tahu sendiri gitu loh pentingnya apa nih pemeriksaan itu kayak gitu so semoga bermanfaat lagi video kali ini jangan lupa dukung terus channel youtube ini supaya semakin berkembang, supaya aku bisa sharing ke kalian dan pastinya kalau aku suka baca-baca gitu jadi bakal aku sharing ke kalian supaya kita juga sama-sama nambah wawasannya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan juga kita nggak buta gitu loh maksudnya Jadi kita punya gambaran-gambaran tertentu Dimana kita nggak bingung lagi Ketika berhadapan sama dokter Yang kadang bahasanya itu terlalu tinggi Dan tidak kita pahami So, semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye